Halo pemirsa, ketemu lagi dengan Liputan 5. Dikirim TNI Angkatan Laut Kerimpak 2022, KRI I Gusti Ngurah Rai miliki senjata super yang mematikan. Andilnya KRI I Gusti Ngurah Rai Kerimpak 2022 tentunya mewarnai dan meramaikan latihan tersebut. Selain Indonesia, banyak negara yang juga andil dalam latihan RIMPAK 2022 tersebut. Beberapa negara tetangga Indonesia, seperti Malaysia hingga Filipina, juga ikut andil dalam RIMPAK 2022. Di antaranya, seperti kapal perang Malaysia KD Lekir F-26, dan kapal perang Filipina BRP Antonio Luna ff 151 Latma Rimpak merupakan latihan angkatan laut terbesar di dunia, yang diselenggarakan oleh armada ketiga US Navy dan US Marine Force Pacific, dengan melibatkan negara-negara di kawasan indo pasifik Eropa dan Asia. Pada seri latihan Rimpak yang ke-28 ini, TNI Angkatan Laut mengirimkan satu kapal perang, yakni KRI Gusti Murah Rai 332, dan 35 prajurit marinir. Melansir PT. PAL, KRI Gusti Murah Rai 332 merupakan produk PT. PAL, yang bekerja sama dengan Damen Skelde Naval Shipbuilding atau DSNS. Peresmian kapal perang KRI Gusti Ngurah Rai 332 dilaksanakan pada Senin 30 November 2017 lalu di Dermaga Dok Semarang PT Pal Surabaya. KRI Gusti Ngurah Rai 332 sendiri merupakan kapal fregat yang memiliki kemampuan untuk pertahanan udara dari serangan pesawat tempur. Selain itu, KRI Gusti Murah Rai juga mampu jadi pertahanan peperangan di permukaan dan serangan bawah laut. Menariknya, KRI Gusti Murah Rai mampu membiaskan gelombang elektromagnet musuh. KRI Gusti Murah Rai 332 dengan panjang total 105,11 meter, dan berat 2365 ton. KRI Gusti Murah Rai merupakan kapal perang kelas light Fregat, atau perusak kawal rudal. KRI Gusti Murah Rai juga dilengkapi dengan sistem persenjataan meriam utama 76 mm dan dipersenjatai dengan sistem rudal permukaan ke udara atau SAM. KRI Gusti Murah Rai juga dilengkapi dengan sistem pertahanan diri Close-in Weapon System CIWS. 35 mm, sistem pelontar torpedo. Tak ketinggalan juga sistem rudal permukaan ke permukaan (SSM) ada pada KRI Gusti Ngurah Rai. KRI Gusti Ngurah Rai 332 memiliki kemampuan peperangan elektronik melalui sistem elektronik MEASURE, (ECM) dan elektronik support MEASURE, (ESM). Sistem tersebut yang terintegrasikan dalam Combat Management System, CMS, yang dimiliki KRI Gusti Ngurah Rai 332. Di sisi lain, melansir laporan antara news yang dikutip zonajakarta.com sebelumnya, dikatakan bila KRI Gusti Ngurah Rai, merupakan kapal kedua proyek kapal Sigma atau Ship Integrated Geometrical Modularity Approach. Dan KRI Gusti Murah Rai ini masuk dalam kelas perusak kawal peluru kendali dengan tipe 10514 dan nomor proyek W000294 hasil kerja sama alih teknologi antara PT PAL Indonesia dengan perusahaan kapal Belanda Damen Schelde Naval Shipbuilding. Kapal ini memiliki kemampuan untuk perang empat matras sekaligus, perang permukaan, perang melawan kapal selam, perang dengan pesawat tempur, dan perang elektronika, serta mampu membajak sistem persenjataan dan kendali dari kapal perang musuh.